Liverpool berhasil memenangkan trofi pertama mereka musim ini setelah menang dengan skor 10-11 melawan Chelsea melalui babak adu penalti di ajang Carabao Cup alias EFL Cup alias League Cup. Pertandingan final Carabao Cup 2022 antara Chelsea dan Liverpool berlangsung sengit sejak menit-menit pertama. Kedua tim bermain terbuka dan saling jual beli serangan Namun skor kacamata masih terus bertahan hingga turun minum Di babak kedua, masing-masing tim masih tampil menekan dan jual beli serangan Tak jarang peluang emas datang bagi kedua klub Namun berkat penampilan gemilang dari kedua kiper yang tampil Membuat pertandingan berjalan alot Tercatat Liverpool melayangkan 20 kali percobaan dan 6 diantaranya on target Sedangkan Chelsea berhasil mencatatkan 11 tembakan dan 4 diantaranya on target Tak ada gol yang tercipta di 90 menit waktu normal Pertandingan pun dilanjut ke babak tambahan Namun skor kacamata masih bertahan hingga akhir 2 kali 15 menit Menjelang akhir tambahan waktu kiper Chelsea Edward Mendy ditarik keluar digantikan oleh kiper termahal dunia Yaitu Kepa Ariza Balaga Pertandingan dilanjut ke babak adu penalti Dengan penendang pertama dari Liverpool Di babak ini skor masih sama kuat hingga penendang kelima Tak ada satupun penyelamatan dari masing-masing kiper Hingga perenang ke-10 Masing-masing eksekutor berhasil menjalankan tugas mereka dengan baik. Akhirnya penendang terakhir pun ditentukan oleh kiper masing-masing tim. Paimin Keleher berhasil mengeksekusi tugasnya dengan baik sehingga skor berubah menjadi 10-11 untuk keunggulan Liverpool. Giliran Kepa Arrizabalaga yang menjadi eksekutor terakhir bagi Chelsea. Tendangannya melengkung jauh di atas kewang Keleher dan membuat pendukung Liverpool bergemuruh mengguncang Wembley. Kemenangan pun menjadi milik Liverpool dengan skor akhir 10-11. Cerita ini mengingatkan kita pada kejadian De Gea gagal mengeksekusi penalti Kala MU berjumpa Villarreal di final Europa League 2021 mana saat itu penentu kemenangan datang dari eksekusi penalti keeper Banyak fans yang bertanya-tanya apa yang membuat Tuchel terpikir untuk mengganti Mendy Padahal pertandingan sudah hampir selesai Terlebih lagi penampilan Mendy saat itu tidaklah buruk apalagi mengecewakan Rupanya Tuhel bertaruh pada Kepa yang mana sebelumnya mereka menggunakan trik yang sama pada ajang UEFA Super Cup dan terbukti berhasil. Ia menegaskan bahwa para pemain Chelsea sudah tahu bahwa mereka akan melakukan trik ini dan itu bukanlah keputusan tiba-tiba. Duhel -tiba. mengacu pada statistik yang menunjukkan bahwa Kepa merupakan kiper dengan rasio penyelamatan penalti yang sangat baik. Meski sangat disayangkan, untuk kali ini trik tersebut tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung menjadi bumerang untuk Duhel dan Chelsea. Namun tuhel menegaskan bahwa ia tidak menyesali keputusannya itu dan ia meminta semua orang untuk tidak menyalahkan kepa atas kekalahan ini.